Sabar, sabar, sabar dulu, sabar dulu, saya bisa seperti ini Ketika sesuatu itu tidak dicontohkan oleh Nabi salah, atau salah Maka sesat. Apakah anda pikir dengan seperti anda membentak seperti ini saya jadi gentar? Tidak, tidak sama sekali Saya bukan membentak, saya menyampaikan sesuatu yang saya paham yang antum sampaikan, tapi dengar dulu penjelasan saya. Bagaimana antum ini menjadi sosok seorang ustadz tapi tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya? Ingat, Rasulullah berdakwah tidak pernah dengan yang namanya kekerasan. Bil hikmah. Ya memang benar, saudara, dengan kekerasan. Tapi kita lihat apabila hari ini orang berbuat amal yang tidak contoh para Nabi SAW Alaihi Wasallam. Antum baru punya pengikut satu, sombongnya minta ampun. Ya kan, istiqomah antum kepada Allah. Bu, boleh tanya sekarang. Hmm. Sama Pak Ujang, coba tanya. Ya, kalau Pak Guru ini memang betul-betul bagus, karena penirian kita global, sikap kita <laughs> banyak Kalau menurut saya Pak Ujang itu salah cari guru. <laughs> Justru dia berada para guru yang benar. Inilah kesalahan antum. Seharusnya antum itu tabayun ya, mengenalkan dengan para alim ulama dulu. Anda merasa benar. Saya kesini juga tidak menyalahkan Anda. Kesalahan Anda cuma satu. Anda suka menyalahkan orang lain. Siapa yang menyalahkan? Oke. Okay. Saya menyalahkan, kan? Ketika sesuatu itu tidak dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan pasti salah. Perkara yang dia ada-ada. antum pernah tahu? Dengan sejarahnya Sayyidina Bilal bin bin Rabba, ya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terompahnya sendalnya sampai ke surganya Allah karena amalan beliau yang sangat dahsyat, Salat syakrol wudhu yang dia kita lakukan. Dengar, dengar, dengar, dengar. Beda kita dengan sahabat beda Apa yang membeda? Sahabat langsung kepada Rasulullah Sallallahu Wasallam. Sahabat tidak membuat amalan yang menambah-nambah. Sementara kita tidak melihat bahwa dari Rasulullah SAW. banyak hari ini orang beramal tidak dicontoh oleh Nabi Sallallahu. Kalau antum punya murid yang banyak berapa banyak murid yang tersesat. Nah, ini kesalahan antum. Semudah sekali untuk menyesatkan orang, mengkafir-kafirkan orang lain. Itulah letak kesalahannya. Saya tidak mengkapirkan maupun menyalahkan. Namun kan ini kan kemungkaran. Sekarang saya tebak. Kemungkaran. Sekarang saya tebak. Antu. Kemungkaran. Dengar. Antum sudah terbawa emosi. Sabar. Seorang dai masa emosian? Saya tidak emosi. Nah, ah. Justru saya ini ingin melurutkan kesesatan antum. Nah, di mana kesesatan saya? Antum harusnya beristighfar kepada Allah SWT. Kita... Antum yang beristighfar bukan saya! Innamal mu'minuna ikhwatun. Antum tahu dalil ini, kita ini bersaudara. Ketika kita satu akidah, satu keyakinan, ini bersaudara. Tapi ketika kita ini tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, apakah bisa dikatakan saudara? itulah pentingnya berwasilah saya bisa ke sini kalau nggak wasilah beliau nggak bisa saya ketemu antum apalagi ketemu dengan Rasulullah kan seperti itu kan bener nggak ayo ya? coba ngomong ayo pokoknya nanti dulu sabar oh, sabar oh, oh, oh. sabar dulu sabar dulu saya bisa seperti oh, oh, oh. ini oh, oh, oh. Coba. Coba. Ya, kita lagi <laughs> ya kan, kan lucu kita, kan kita kan baik-baik kalau kita datang hanya untuk. Ya, saya ingin meluruskan kepada umat. Ini di media loh. Ya kan, beberapa video yang kemarin pun saya sudah tonton. Banyak umat ini mengetahui, mengetahui semua. Jadi jangan sampai umat ini tersalahkan dengan apa yang antum ucapkan itu. Justru ucapan saya ini agar umat ini jadi benar, jadi tahu. Tapi dengan nafsu. Mana yang benar, mana yang salah. Masak dengan nafsu? Ya, bahwasanya di dalam hati Coba bawa Bawa sifat Rasulullah dalam diri anda Sifat Rasulullah SAW tidak pernah mendakwahkan itu dengan kekerasan Dengan yang namanya nafsu segala macam Kalau anda membawa dakwah dengan hikmah Gak mungkin anda cengkeweng saya seperti ini Malu kita seorang da'iku seperti itu Ya, ya kalau antum tidak berbicara seperti itu Saya kan tidak akan lakukan itu Hah? Tapi memang seperti itu Ketika, ya, ketika sesu sesuatu yang Mungkar, maka kita harus. Langsung... Walaupun dia saudara kita se-Islam, walaupun so saudara se-Islam, ketika dia mungkar. Hmm. Sek Sekarang saya tebak dulu, anda ini orang orang Wahabi pasti. Anda tidak boleh bohong. Sekarang ya. pak, ya kan, anda pasti orang Wahabi. Bukan. Kenapa anda bisa berkata demikian? Saya ini orang yang mengikuti Salafus Soleh. Itu sama saja, kawan. Itu sama saja, Kata saya tidak? sebetulnya orang-orang seperti anda itu berjustru malah bertaklik buta kepada guru anda Siapa yang buta kepada guru? Sedangkan anda tadi berkata bahwasanya itulah manusia tersesat dengan meyakini kepada guru-gurunya Ini kan jembatan, sekarang saya tanya kamu punya guru Sedangkan dia saja hampir bertaklik buta kepada anda Dia tidak bertaklik buta, justru dia menemukan guru yang benar di mana letak benarnya kalau anda selalu menyalahkan orang lain? Sekarang saya kasih tahu, Iblis laknatullu di dikeluarkan oleh Allah dari surganya. Kenapa? Merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya paling benar daripada orang lain. Saya tidak merasa baik, paling benar, juga paling baik. Namun saya merasa berada di jalan yang benar. Ah, itulah letak kesalahan anda. Coba anda tabayun. Banyak para alim ulama di Indonesia ini. Bukan cuma satu dua gelintir saja. Antum sudah belajar satu dua gelintir, antum sudah merangkum keseluruhan, ya kan? Apa kali ulama ada jaminan? Saya, saya tanya. paham. Saya tanya, kamu sekarang ada jaminan? Kalau saya berkata demikian, ya kan? Saya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya serahkan. Urusan masalah jaminan nah. itu wilayah Allah, bukan Ke wilayah saya. Kamu tidak bisa menjamin, antum tidak bisa menjamin. Kalau saya bisa menjamin, antum mau bicara apa sekarang? كل aba, itu kata Rasulullah kan seluruh umat pasti masuk surga ketika saya ajak mereka taat kepada perintah Allah berarti kan mereka masuk surganya Allah Kamu sudah mengkotak-kotakkan si A B C D E saya tidak mengkotak-kotakkan nah kan yang masuk ke dalam surga ini mengikuti baginda Nabi SAW. ketika tidak ikut apakah dia akan ikut masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala Hah? Uh, ngobrol sama antum ini kayaknya nggak bisa dengan yang namanya model seperti ini. Antum itu saklek, berpikirnya dengan satu titik. Seperti itu. Jadi... Saya tidak berpikir satu titik, pokoknya saya mengikuti manhas salafus soleh, Ilai yang benar. Ya itulah wabbi. Ilah yang harus kita ikuti. Hmm. Bertaklik buta itu namanya, saudaraku. Kalau ya. saya menyarankan ini ini murid ustadz ini bukan tapi mereka adalah saudara seperjuangan saya saya merasa di sini terpanggil ya kan, dengan apa edukasi yang antum sampaikan menurut saya walana akmaluna walakum akmalukum bagi kami amalan kami bagi kamu amalan kamu itu kan kata Iya. Itu kata-kata kamu. Apakah hanya bisa membiarkan orang yang beramal tidak dicontohkan Nabi Sallam? No. Yang seperti apa yang anda maksud? Coba anda jelaskan dulu. Apa saja? Apa-apa saja yang kami tidak pernah mengamalkan sesuatu yang diajarkan Rasulullah? Banyak. Tadi Antum bilang wasilah. Satu. Lalu banyak lagi amal seperti tahlilah, yasinah. Lalu ziarah ke makam-makam wali. Jelas Wahabi. masa masih nggak mau ngaku? Ya kan gitu. Jelas-jelas Wahabi kok. Anda bertaklik bula kepada si Abdul Wahab, ya kan? Bertaklik buta kepada guru. Udah gak ada guna. Emosi, Bapak ini, Masya Allah. Udah. Gak ada guna bicara dengan orang bodoh. Nah, kan? Mudah sekali Anda berbicara demikian. Anda mondok di mana? Saya tanya. Pernah mondok gak? Apakah sahabat mondok? Iya betul kebetulan dengan adanya di pondok inilah meniti ilmu yang betul betul betul mengajarkan Islam yang sempurna. Saya mondok, saya tahu ilmunya. Mungkin Anda nih mungkin belajar cuma buka-buka di YouTube aja ya kan? Wali YouTube Anda itu. Islam. Coba-coba beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaudah, gini aja lah, kita masa panjang kalian. Ya Nanti dulu, nanti dulu. Kamu baikkan Kamu membangun kersinga Islam tidur ya? Iya, nanti dulu ya. Heh. Ya, ya. ya, ya, ya, ya, ya. sampai emosi lah. Kita kan sesama kaum muslimin satu aja kan. Enggak baik, enggak baik. Intinya alhamdulillah, ah beliau tahu lah. Beliau tahu siapa saya. Oke, nanti dulu ya. Belum tahu ya? Iya, udah jangan sampai. Intinya, Alhamdulillah kita udah bertemu, kan inilah maksud saya itu mendatangkan ini supaya jangan menjadi suatu keselisih pahaman. Yeah. Tapi terjadi keselisih pahaman. Ya udah, pokoknya gini aja lah untuk Ustadz Alwi, mungkin jangan sampai pembahasan Gak ini bisa, panjang, ini. ini kan susah, karena... Inget. Saya ingat, saya akan selalu ingat, Inget. tapi nanti ya, kami akan kesini lagi. Silahkan. Dengan satu banyak dalil dan kami Silahkan. akan membuktikan ilmu Allah subhanahu wa itu ada. Silahkan. Dengan wasilah, ingat.